Walau selalu Takkan pernah beri jemu di hatiku Menyapamu Walau selalu Masih terasa merdu Bagai di awal jumpa apa yang aku cari merangkai rindunya hatiku bulan bawah bintang menari iringi langkahku malam hadir bawa diriku berju Satu tujuan melangkah bersama Tak akan pernah semu aku melepasnya, membelainmu walau selalu masih terasa harum lembut di hatiku. Apa yang aku cari, merangkai rindunya hatiku, bulan bawah bintang menari, iringi langkahku malam hadir bawa. Berjumpa denganmu, dua hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta dir diriku menyentuh indahnya. Bulan bawa bintang menari ingin hilang dirbahwa diriku berjumpa denganmu dua hati satu tujuan melangkah bersama cinta dirbahwa diriku menyentuhin